Apakah USDCAD akan terus melanjutkan tekanan bearish? Secara umum, Ya, harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan dengan berada di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25614 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.26041. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212